ada di Kenal tante Ada mau Tante Iya. Hmm. khusus harus ada bangku khusus. Yang mau terima menerima siapa? Mana junior, junior. Junior, Junior, mari sini, jangan malu-malu Suruh pakai masker dia Masker, masker, masker, masker. Orang kasih bantuan, orang cari yang uh, siswa yang lagi bantu oh, Orang kasih handphone ya Handphone orang kasih itu, pus internet sampai enam bulan ke 6 bulan. depan setiap bulan torang kirim ke nomor itu untuk supaya pakai belajar iya. dan setiap tiga bulan orang akan evaluasi jadi orang akan datang kunjungan torang uh, hubungi uh, gurunya langsung dengan handphone yang torang kasih prestasinya bertambah kalau dia berprestasi makin berprestasi dengan ada handphone ada punya kontribusi lebih bagus torang akan kasih bantuan terus untuk supaya lebih baik lagi dalam dia punya sekolah ande Uh, handphone yang terang kasih untuk pakai belajar nih, hmm. masih Nanti to langsung kasih aktif di pulsa. Nih yang akan mau kasih langsung Tante lala yang kasih. Ini hmm. handphone ini handphone yang spek di atas lagi dah kasih. Ini dengan so dengan kartunya tinggal pakai, tinggal pakai. Ba di, di ya, diri dulu deh, iya. Yeah. Iya yeah. yeah. yeah. seneng gak then... dek? Senang, ya, dah, ya. Senang. Senang. senang, senang. Jadi saya perlu lagi mau pergi-pergi tetangga-tetangga, atau mau pergi tamang nah. PHP. Bilang Jadi, siapa dia di nama? Oh, junior. Bilang Junior so ada hati sendiri. kita eh? eh. oh, iya. oh, iya. Ada jangan bukan nih? Ini dulu satu, dua. Jangan-jangan gini aja. Oke, jadi Kok kita. Nah, nanti buka ke atas. eh Adik. Adik terima begini, Adik Adik pegang, Adik pegang. Oh, ya, pegang. Adek terima begini. Terus hadap hadap kamera saya. Lihat sini, tawang lihat sini, lihat sini. Pegang, pegang gitu. Iya. Oke, deh Pegang tangan buat gini. Pokoknya rajin-rajin belajar nih sayang nih. Jadi tantangan anak Torampe program karena sel ini. Uh, torang lakukan selama masa pandemi layak ada juga di ada di daerah mana di yang torang kasih semua. Iya. torong program ini dari kanasel torang sebakin sebelumnya juga dari musibah bencana palu torang juga sudah pernah kasih uh, banjir yang banjir bandang di Manado juga yang kemarin itu hmm. ada jadi di apa torang kasih juga bantuan. Jadi kanasel itu banyak bergerak di CSR untuk keperluan mendasar ya, berhubungan dengan uh, elektronik seperti handphone gitu. Mm -hmm. Makanya Torang panggil Tantalala untuk sama-sama kolaborasi. Kolaborasi. kolaborasi. Torang juga pernah ke rumah sakit, ke rumah sakit uh, kanker di rumah sakit Malang Torang kasih bantuan. Tapi ini Torang tunggu referensi di Tantalala Torang mau iya, yang mana. Nanti Tantalala yang mau pergi iya. Nanti ajak Torang Torang kasih bantuan apa Torang kerjasama sama dengan Tantalala. Jadi betul-betul tak. Dek, gua cerita kalau, kalau macam kalau macam sebelum ada HP, kasih jaga larut matamai nah, dia belajar dimana? dia gak belajar dimana? dan kalau macam nah. belum ada hati gugup dia, ya. gugup dia Situ, buru, sini kok dulu dulu sih gugup dia ibu semua belajar dia sama-sama dicadain tomat ini kalau ibu saudara dia datang dan nah. dia belajar baru dia nunggu belajar oh, sama hati oh kasi, Katu, kan? Tidak, ini, kasi. Tidak, jadi kalau dia sebenarnya so so gak dapat belajar online berarti ibu guru sejaga tegur iya berarti anak-anak saudara gak bisa belajar datang ini gak bisa buat kalau doran datang dikomong, baru dia mau belajar jadi dia di hati oh kasi kalau doran gak datang yang gak nunggu Sí jadi, ah, ini, jadi ini selagi, jangkulah, ini selagi ini betul no hmm, bisa juga seming, kan dipakai ya, di bermain ya. nah, yeah. lain kalau yeah. ada waktu kalau ya. pakai pengen HP yeah. jadi yeah. jangan lupa cuma untuk mau pakai belajar nek sayang nih nanti berikut Rafa yang mau kamar nanti berikut nanti insya Allah Rafa pasti mudah datang tangsi ini mau batang-batang adik junior kan dp nama iya dengan adik junior iya dengan adik junior koraan senang gak sayang? senang senang senang gak? senang gak? Iya nah, kasihan. bilang apa? Bu ya, bilang apa dulu Pak terang pepak bos ini. Bu bilang apa? Saling dulu Pak Bapak, saling dulu Pak. Bilang sebelas ini sih. Iya. Siapa ya jadi kebanggaan jadi Mama dan Papa ya, nih? Suksesnya belajar Mas, bagus nih. Di handphone ini untuk lebih baik lagi. Nanti nih, Bu tolong nih dengan handphone ini terang berharap dia belajar lebih baik. Jangan itu diukur mereknya. Iya, iya. Itu hasilnya uh, uh. bagus. Ram 464. Jadi untuk mau belajar, mau penyimpanan bagus. Lengkap Ini, dengan, lengkap dengan, kartu dengan internetnya. Dan, orang kasih langsung. Dan setiap bulan orang akan kirim langsung. Iya. Dia punya kuota di sini selama enam bulan ke depan. Tapi Bantuan kelanjutnya juga berpengaruh dengan prestasinya. Dia yeah. jangan sampai handphone terangkasih cuma banyak, cuma banyak yang pakai bermain. Yang penting oh, bu belajar, bu, cuma ini mau so dia pake, punya belajar. So, ini so, so dia belajar, punya. Ini. junior, jadi junior. so junior. Junior. junior punya belajar. Jadi jadi jadi jadi, kalau ada waktu untuk, kalau sehabis belajar suka mau bermain, silahkan boleh, nah. bermain. Ada DP waktu mau bermain, tapi jangan terlalu, jadi ini jangan terlalu Bapak dengar Kalau Mak bilang, e, Junior, so boleh mau bermain, jadi kurang mau belajar, jadi kurang mau belajar loh. Eh? Boleh, Boleh tuh? Ada rapi Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Oke. Iya seharian tuh junior tidak perlu lagi mau pegi-pegi patamang atau mau tunggu-tunggu sudah untuk mubah, apa belajar online sekarang junior sudah ada hati sendiri oh sudah dilengkapi dengan Bagikan, uh, pulsa dengan kota tuh oh, junior uh -huh. kayak dengan oh, yang mau pengen mau dapat handphone uh -uh. silakan Iya, jadi buat kalian para penonton dari tante lala ya yang mau suka mau dapat handphone itu tante lah buka apa gift Give, giveaway iya kasi kasih giveaway yaitu hadiah khusus untuk para penonton ya yang ada di sana jangan lupa uh, share jangan lupa share ya share uh, bantu share dan bantu komentar yang paling menarik ya akan mendapatkan hadiah dari kami yaitu jangan lupa follow akun instagram di kanasel manado at kanasel manado ya iya at kanasel manado jangan lupa fanspecnya di kanasel, Manado, manado. Oke, okay? Ya di screenshot, terus langsung dikirim langsung sama Tante Lala Mana yang paling banyak nge-share, paling banyak nge-share disitu akan mendapatkan ya, giveaway dari Tante Lala bersama Uh, kan hasil manado. kan hasil manado. Dipilih ya? langsung Tante Lala, yang, yang, langsung Tante Lala. Yang pilih Tante Lanti, Tante lain yang, yang kasih langsung hadiahnya. Mantap. Oke. Okay. Okay, terima kasih sudah Masih. meluangkan waktu Anda untuk menonton live streaming dari Tante Lala. Ikuti terus Tante Lala di Stella Star Makarena Legend of Makarena di Tante Lala. Punya banyak cerita. Oke okay, guys, bye-bye.